Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua selalu sehat Nah anak-anak, sebelum nanti kalian penilaian harian atau PH di Mabel Al-Quran kelas 3 Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menyampaikan review tentang materi bacaan hunnah Nun bertasdit dan bacaan Hunnah mim bertasdit. Disimak dengan tertib, ya. Sebelum itu, kita awali dengan membaca doa basmalah terlebih dahulu: 'Bismillahirrahmanirrahim.' Anak-anak, Hunnah artinya mendengung. Mendengung selama tiga ketuk Ustazah ulangi sekali lagi Gunnah artinya mendengung Mendengung selama tiga ketuk Sekarang ciri-ciri gunnah yaitu nun bertasdid. Contohnya Baris nomor empat Allahilum tunanii fi sampingnya layas junun nahu baris nomor lima fi baitihaan nafsi sampingnya natsluan baris nomor 6 alanana jemazomah sampingnya an banana yang kedua Gunnah Mim berashditd sama dibaca tiga ketuk. Ciri-cirinya yaitu mim bertasdid. Contohnya baris nomor satu wa ammal akhru fayus lab sampingnya wa mim marozakuna Baris nomor 2 fi kurarim makin sampingnya wa amma baris nomor tiga mim Nah itu tadi review materi tentang guna nun bertasdit dan mim bertasdit ya anak-anak Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita praktek membaca bersama-sama Jangan lupa di rumah dipelajari terus ya kitab tajwidnya Baik anak-anak, kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.